Gubernur Bali Wayan Koster menyebut andai timnas Israel betul hadir di Bali pada Piala Dunia U20 2023 risikonya sangat besar, makanya dia menolak kedatangan Israel di Indonesia, khususnya di Bali. Itu sangat berpotensi menjadi ancaman dan gangguan keamanan di Bali, baik ancaman bersifat terbuka dan tertutup, kata Koster dalam keterangan resmi yang diterima di Bali, Kamis 30 Maret 2023. Politikus PDI perjuangan tersebut mengklaim, Bali masih dalam upaya pemulihan perekonomian dan pariwisata, dan seusai dihantam pandemi COVID-19. Koster juga menyebut kehadiran Israel pada piala dunia U-20 nantinya hanya menimbulkan pro dan kontra di Indonesia, khususnya terkait konflik dengan Palestina. Koster mengawali penolakan kedatangan Timnas Israel secara tegas. Koster berkirim surat kepada Menpora, dalam surat itu, Koster beralasan kebijakan politik Israel terhadap Palestina tak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia.